Syukur untuk setiap rencanamu Dan rencanganmu yang mulia Dalam satu tubuh kami bersatu Menjadi duta kerajaan Ucapkan berkat atas Indonesia Biar kemuliaan Tuhan akan nyata Bagi bangsa ini Dan membawa doa kami kepadamu Sesuatu yang besar pasti terjadi Dan mengubahkan negeri kami Hanya namamu Tuhan di tinggi Atas seluruh bumi Dalam satu tubuh kami bersatu Menjadi duta atas Indonesia biar kemuliaan Tuhan akan Suatu yang besar. Dan membawa doa kami kepadamu Sesuatu yang besar pasti tersyaji dan mengumum Atas seluruh bumi Atas seluruh